Mengejutkan publik, Marshall Widianto mengumumkan kelahiran anak pertamanya dengan sang istri Cesen yang merupakan mantan JKT48. Hal ini pun membuat netizen penasaran terhadap istri Marshall yang baru dipublisnya. Untuk itu inilah profil lengkap Cesen yang telah kami himpun dari berbagai sumber. Yansen Indiani, merupakan nama lengkap istri Marshall. Ia lahir di Jakarta pada 15 Juni 1999, Chesan memulai karirnya dengan bergabung menjadi trainee JKT48 generasi ketiga pada 15 Maret 2014. Pada 13 Juni 2015 ia mulai debut pertamanya dengan bergabung bersama tim T di konser JKT48 ada banyak rasa, pilih suka rasa apa? Karirnya di JKT48, ia ditransfer ke Tim J pada 11 September 2016, namun sayang setelah perjalanan panjangnya di JKT48, ia kini sudah tidak beraktivitas kembali di grup girl tersebut sejak 2 Maret 2017. Selepasnya Chen Shen dari JKT48, kini ia aktif menjadi konten kreator TikTok dan Instagram. Dari postingan Instagram Marcel banyak dibajiri teman-teman centang biru yang mengucapkan selamat untuk keduanya atas kelahiran putra pertama mereka, dan ternyata memang sudah lama menikah walau belum diketahui kapan pastinya. Semoga Marcel dan keluarga kecilnya bahagia selalu amin.